Aku menunggumu. Gehong mengintimidasi Ye Chen sebelum pergi, tapi Ye Chen hanya mencibir. Duel tanpa ketegangan berubah menjadi duel yang luar biasa dengan hasil yang tidak terduga. Murid magang tidak hanya mengalahkan murid Gehong, tetapi juga memprovokasi Gehong, mempermalukan seluruh puncak diang. Setelah pertarungan, Ye Chen membuat kehadirannya terasa di sekte Heng Yue dan juga menjadi topik pembicaraan semua orang. Pernahkah kamu melihat bahwa Ye Chen hampir memukul Zhao Long sampai mati dengan pedangnya? Kepala master puncak yang sangat marah sehingga dia hampir membunuh Ye Chen di lokasi wajah poker yang dia miliki. Itu tidak masuk akal. Di puncak Tianyang, Zhong Lao berbaring di kursinya dan duduk tegak setelah mendengar laporan seorang murid. Tampilan yang mencengangkan bisa dilihat dari wajahnya yang gemuk. Zhao Long kalah. Di puncak Renyang, King Yang Abadi merasa tercengang dan membuka matanya saat bermeditasi setelah mendengar narasi Su Xinyu. Hasilnya di luar dugaannya. Namun, raungan Gehong menyebar ke seluruh Puncak Diang. Sampah, kalian semua, saat wajahnya menjadi gelap, Gehong memarahi para murid dengan keras, "Kalian semua tidak menghormati reputasi Puncak Diang." Semua murid berlutut dan terdiam saat melihat Gehong meniup tumpukannya. Tapi Ye Chen, protagonis gangguan bersembunyi di semak-semak di belakang bukit dan memeriksa trofinya. Trofi yang disebut adalah tas penyimpanan yang diberikan oleh Ge Hong. Di dalam tas, menumpuk banyak sekali batu berkilau batu roh. Dengan energi roh yang melimpah tersegel di dalamnya, itu adalah mata uang yang digunakan oleh para pembudidaya untuk membeli barang atau mengolah. Ada 500 batu roh. Setelah menghitung batu, Ye Chen tertegun menemukan bahwa Ge Hong murah hati. Murid dari sekolah luar sekte Heng Yue dapat menerima 20 batu roh setiap bulan. 500 batu roh adalah kekayaan besar bagi Ye Chen. Retakan. Memecah salah satu batu roh, Ye Chen menyerap energi roh murni dengan rakus dan mengisi dirinya sendiri setelah konsumsi kekuatan yang besar dalam pertarungan. Dia mengumpulkan tas penyimpanan setelah menyerap energi vital yang terkandung dalam selusin batu roh. Ye Chen sudah membuat marah Ge Hong dan dikatakan bahwa Ge terikat untuk membalas dendam siapapun yang menyinggung perasaannya. Meskipun Ye Chen masih baru di sekte Heng Yue, dia mendengar banyak komentar tentangnya. Sepertinya aku akan sangat menderita di hari-hari berikutnya. Ye Chen sakit kepala dan menggosok bagian tengah dahinya. Saat senja. Dia keluar dari bukit secara diam-diam dan kembali ke taman spiritual kecil. Zhang Venian dan Hua sudah sembuh, tetapi elang kecil itu tidak sembuh dengan baik. Segera, sebuah periuk besi besar dipasang dengan api menyala di bawahnya. Ye Chen merebus serigala darah yang dia buru di dalam panci dan aroma menggoda meresap di taman spiritual kecil. Aku belum pernah melihat begitu banyak daging sejak dulu. Hua menyeka budaknya berkali-kali dan melirik elang kecil yang juga menatap periuk besi, sambil tertawa, "Elang kecil, kamu bisa muak hari ini." "Nak, hari ini kamu Zhang Feng menatap Ye Chen, menahan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Aku baik-baik saja hari ini. Tersenyum, Ye Chen menaruh beberapa bumbu ke dalam panci dan tidak menyebutkan apa yang terjadi di Wind dan Cloud Podium. Baik, Zhang Feng tersenyum hangat, tetapi perhatian yang mendalam terpancar di matanya. Pertempuran antara Ye Chen dan Zhao Long menyebar dengan cepat. Zhang Feng mendengar sedikit tentang itu dan merasa hangat dan terkejut. Dia tidak pernah membayangkan orang asing yang pernah dia selamatkan akan membalas dendam untuknya bahkan dengan mengorbankan otoritas Ge Hong di depan umum. Tapi dia juga sedih ketika memikirkannya. Sebagai mantan tetua sekte dari sekte Heng Yue, Zhang Fengyan telah menjalani kehidupan yang tragis sejak dia dibuang. Kakak-kakak senior dan juniornya memandang rendah dia dan murid-murid muda terkadang menemukan masalah dengannya. Dibandingkan dengan saudara senior dan junior serta murid jahat, Ye Chen, yang berdiri di depan wajahnya, lebih unggul dari orang-orang itu. Ayo, saatnya makan malam. Ye Chen tidak memperhatikan perubahan ekspresi wajah Zhang Fengyan dan mengeluarkan daging serigala rebus untuknya. Aku tidak sabar lagi, haha. Elang kecil, ini untukmu. Semakin banyak anda makan, semakin cepat anda pulih. Semuanya berkeringat di sekujur tubuh mereka selama makan. Serigala darah adalah binatang iblis yang berharga. Dagingnya bisa digunakan untuk merebus sup, yang bermanfaat bagi yang terluka, seperti Zhang Fengyan dan Hua. Setelah meminum sup, orang akan merasa hangat di sekujur tubuh. 32. Taman spiritual kecil itu tidak tenang di malam hari. Ketika mereka sedang makan malam, seorang tamu cantik datang mengunjungi mereka. Orang yang datang adalah seorang murid perempuan berbaju putih. Bermandikan cahaya bulan perak, gadis itu tampak sedingin marmer. Melihat lebih dekat, Ye Chen menemukan bahwa gadis itu adalah Su Sinyu, yang menyaksikan pertarungannya di bawah podium hari ini. Wah, kakak senior Su, mengapa kamu datang ke sini? Ye Chen tidak meliriknya, tetapi mengambil sepotong daging serigala dan bertanya dengan tenang. Mendengar jawaban Ye Chen, Su Sinyu menarik napas dalam-dalam dan menahan diri, tetapi wajahnya menjadi gelap. Kepala guru kami mengundang Anda untuk bergabung dengan puncak renyang. Menanggapi dengan dingin, Su Sinyu membalik surat kepada Ye Chen, jika kamu menerima undangan kami, kamu bisa datang ke puncak renyang besok. Menekan amarahnya, Su Sinyu menjawab dengan kasar. Dia adalah murid terakhir dari master kepala dari puncak renyang dan juga bintang di antara sekolah luar sekte Heng Yue. Di luar dugaannya, dia diceramahi oleh Ye Chen hari ini dan terlebih lagi, King Yang abadi memintanya untuk mengirim pesannya ke Ye Chen. Saya kewalahan dengan undangan puncak renyang. Kamu diberitahu sekarang, berperilaku sendiri, Su Xinyu tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, meninggalkan surat undangan, berputar dan berjalan keluar. Ketika dia tiba di gerbang taman spiritual kecil, dia berhenti dan menatap Ye Chen, yang masih melahap makanannya, apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan setelah mengalahkan Saolong Banyak murid dari sekte Heng Yuel lebih unggul darimu. Sulit bagi Anda untuk mencapai tujuan besar jika Anda berkonsentrasi pada cara mengalahkan orang lain. Petik 2. Menyelesaikan pidatonya, Susinyu pergi seringan dan secepat angin sepoi-sepoi. Ketika Susinyu pergi, Ye Chen tetap diam dan mengisi daging serigala. Nak, Puncak Renyang adalah salah satu dari tiga sekolah luar utama. Anda hanya bergabung dengan mereka. Jangan sia-siakan masa depanmu. Semuanya akan berlalu setelah Anda bertahan untuk beberapa waktu. Tuan, saya mengerti maksud Anda. Ye Chen terkikik dan menyeka noda minyak di sekitar mulutnya. Segera, pintu taman didorong terbuka lagi. Seorang murid berbaju putih masuk ke dalam, dan kultivasinya mencapai tingkat keenam dari tahap kondensasi Qi. Meskipun Zhao Long satu tingkat lebih rendah dari pria ini, tapi dia jauh lebih kuat dari Zhao Long. Orang yang akan datang bernama Wei Yang adalah murid terakhir dari kepala sekolah dari puncak Tianyang. Kaulah yang mengalahkan Zhao Long. Melambaikan kipas lipatnya, Wei Yang melirik Zhang Feng dan menatap Ye Chen dengan bercanda. Wah, Ye Chen mengira Wei Yang akan bersikap sopan seperti yang terlihat. Tapi Wei Yang meninggalkan kesan buruk pada Ye Chen saat berbicara. Wei yang tampaknya baik, tetapi pada dasarnya munafik. "Mengapa kakak senior mengunjungi kami di malam yang dalam?" Ye Chen tidak peduli untuk menanggapi orang-orang seperti Wei Yang dan bertanya dengan nada biasa tapi sinis. "Tidak ada yang serius. Saya datang ke sini untuk mengirim pesan tuan saya bahwa Anda dapat bergabung dengan puncak Tianyang." Sambil tersenyum, Wei Yang mengayunkan kipasnya dan mengangkat dagunya tinggi-tinggi, seolah menjulang di atas yang lain. "Om." Um. Mengubur kepalanya ke dalam makanan, Ye Chen menjawab dengan sederhana. Wei yang tidak merasa terganggu atau kesal, tapi tersenyum masam, memutar badan dan melangkah menuju gerbang. Saat mencapainya, dia melirik Ye Chen seperti yang dilakukan Su Xinyu, kamu anak laki-laki sombong telah membuat marah puncak diang. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk menerima tawaran kami. Anda sebaiknya menghargai bantuan kami. Sejujurnya, kamu bukan siapa-siapa di puncak tianyang. Wei yang memutar kipas lipatnya dan berjalan keluar. Ye Chen meletakkan mangkuk dan sumpitnya setelah Wei yang pergi. Nak! Kamu, Zhang Venian ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Ye Chen. "Tuan, saya tahu apa yang ingin Anda ungkapkan." Ye Chen menghapus noda minyak di sekitar bibirnya, tersenyum, "Saya ingin mencari cadangan. Tapi seperti yang Anda lihat, mereka semua memandang rendah saya. Saya akan mengundang penghinaan publik jika saya meminta mereka untuk mengambil saya sebagai murid mereka." "Sayang," mendesah, Zhang Venian terdiam. "Aku sudah melihat semuanya di dalam sekolah dan sekte." Ye Chen tersenyum dan melanjutkan, "Ini adalah dunia yang menyeramkan di mana yang terkuat dihormati." Seorang murid magang seperti saya, saya lebih suka tidak bergabung dengan tiga puncak utama. Petik dua, Pilihlah cara yang paling cocok untukmu, tapi jangan membuat dirimu menderita. Saya akan selalu mengingat ajaran Anda yang sungguh-sungguh. 33. Ye Chen menyelinap keluar dari taman spiritual kecil. Dia mencari semak-semak yang tumbuh lebat dan duduk di atas batu besar dalam posisi bunga teratai. Retakan. Retakan. Segera, tulang-tulangnya saling berbenturan. Setelah penyempurnaan tiga jam, Ye Chen berkeringat dan hampir pingsan. Dia secara bertahap beradaptasi dengan rasa sakit yang tajam meskipun tubuhnya hampir terkoyak. Memanfaatkan penyempurnaan, Ye Chen merasa bahwa tubuhnya menjadi lebih kuat setelah berlatih seluruh sirkulasi keterampilan rahasia membakar langit. Dan kekuatan potensial yang terkandung dalam ototnya membuatnya bersemangat. Mandi di bawah sinar bulan dan cahaya berbintang, Ye Chen menelan energi spiritual murni di tengah pegunungan setelah menghabiskan kekuatan fisiknya. Satu jam kemudian, dia melompat dari batu besar. Selanjutnya, dia mulai melatih keterampilan pertarungan jarak dekat yang diinstruksikan dalam klasik of Bishu wrestle. Dalam koordinasi dengan tubuh yang kuat, kekuatan menyerang Ye Chen berubah menjadi perkasa. Cahaya pagi muncul di timur saat Ye Chen mengatur nafas. Di pagi hari, energi spiritual adalah yang paling kental dan esensi dari matahari dan bulan paling murni. Ketika Ye Chen mendaki gunung roh Sekte Heng Yue, banyak murid sudah keluar dari rumah mereka. Kamu Chen. Menjentikan pandangan menakutkan padanya, murid-murid yang duduk di atas batu dalam posisi lotus melakukan latihan pernapasan. Pada saat ini, kebanyakan dari mereka tidak berani memandang rendah murid magang yang baru. Setelah pertarungan kemarin, reputasi Ye Chen tersebar di sekte tersebut. Semangat pantang menyerahnya ditunjukkan saat ia memprovokasi Ge Hong di depan umum. Bocah itu terkenal dengan pertempuran kemarin. Tapi dia akan menderita di masa depan. Banyak murid berdiskusi secara pribadi dan menunjuk ke arah Ye Chen. Bagaimana Ge Hong bisa mengatasi ini? Sejauh yang saya ketahui, salah satu murid garis Gehong menyelesaikan pelatihan pintu dekat terlebih dahulu dan mengancam akan memukul Ye Chen menjadi seorang pria cacat. Benar-benar, drama lain akan ditayangkan. Saat para murid di sekitarnya berbisik, Ye Chen berjalan melewati mereka, memanggul pedangnya. Dengan indera pendengaran yang luar biasa, dia dapat menangkap beberapa informasi yang berguna. Murid garis lurus, matanya berbinar dan Ye Chen tahu bahwa akan sulit baginya untuk menjalani kehidupan yang tenang di hari-hari berikutnya. Meskipun baru di sini, dia mendengar banyak komentar tentang Gehong, seseorang akan membalas dendam pada musuhnya dengan cara apapun. Gehong harus membalasnya dengan segala cara. Saya perlu meningkatkan basis kultivasi saya dengan tergesa-gesa. Bergumam, Ye Chen mempercepat. Dia berhenti di depan sebuah pavilion setelah berbelok beberapa sudut. Dengan puluhan ribu Zhang persegi, pavilion mega itu adalah tengara, dan sebuah papan bertuliskan, pavilion harta karun, digantung di atasnya. Pavilion itu adalah toko, Menjual berbagai barang berguna, seperti ramuan roh, cairan roh, buah roh, batu giok roh, keterampilan suan, dan alat roh. Ada banyak harta karun yang luar biasa di sini kecuali gadget yang disebutkan di atas. Dikatakan bahwa semuanya adalah harta karun, tetapi tidak ada yang tahu itu benar atau palsu. Murid dapat membeli barang-barang itu dengan batu roh, atau menjual barang-barang mereka di sini. Toko sekte serupa juga ada di sekte Zengyang dan bisnisnya berkembang pesat. Apakah ada barang berharga di Treasures Pavilion? Berbisik? Ye Chen melangkah masuk. Lelaki tua yang memimpin pavilion itu gemuk dan besar, dengan perut seperti balon. Orang-orang memanggilnya Pang Dahai. Berbeda dari Zhou Dafu yang bertanggung jawab atas spiritus Paviliun pavilion, Pang Dahai menatap semua orang dengan mata tajamnya yang terbuka lebar. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari matanya jika dia mencuri barang-barang di sini. Halo, tetua sekte, Ye Chen masuk ke pavilion dan membungkuk hormat pada Pang Dahai. Silahkan, dengan dada telanjang dan sepasang mata berbinar, Pang Dahai tampak seperti seorang Buddha, nak, jangan curi hartanya. Aku tidak mau. Terkekeh, Ye Chen pergi ke bagian terdalam dari pavilion. 34. Itu luas di dalamnya, dan aroma herbal dan buah-buahan bisa tercium. Melihat sekeliling, Ye Chen melihat banyak gadget luar biasa, yang menarik perhatiannya. Bunga teratai api. Ye Chen memusatkan perhatiannya pada bunga teratai, dengan nyala api menyala di sisi atasnya dan aroma api murni mengalir ke wajahnya. Energi spiritual yang tebal berputar di sekitar bunga, mengandung inti roh yang dimurnikan. Ye Chen menjilat bibir dan menelan seteguk budak setelah memeriksa harganya. 500 batu roh. Dia memutar kepalanya tetapi enggan untuk pergi. Jumlah batu roh yang dimilikinya sedikit lebih dari seribu. Energi roh yang mencolok yang dia miliki, Ye Chen menyesal membelinya. Mengambil beberapa langkah, dia tertarik dengan barang-barang yang dijual di pavilion. Ramuan inti manusia. Bunga yang hijau. Ginseng anggur ungu. Ramuan roh yang berkembang membuat Ye Chen menelan ludahnya. Jika dia memiliki kesempatan untuk menelan semua tumbuhan dan memurnikannya, basis kultivasinya pasti meningkat secara dramatis. Tapi harganya, mengayunkan kepalanya tanpa daya, Ye Chen menahan diri dan tidak memeriksa harganya lagi. Dia mengira seribu batu roh bukanlah kekayaan kecil, tetapi melebih-lebihkan kekayaannya. Batu roh yang dia miliki tidak dapat digunakan untuk membeli sesuatu yang tak ternilai harganya. Ye Chen berkeliaran selama hampir satu jam. Dia mengabaikan area yang menjual alat roh. Dibandingkan dengan pedang Tian Kue, tidak ada alat roh yang bisa membuatnya terkesan. Ye Chen mengambil buku kuno ketika datang ke area yang menjual buku tentang keterampilan Suan. Tapi buku-buku itu semua tentang keterampilan pertahanan energi dasar, yang sudah dikuasai Ye Chen. Cairan roh Giok, Ye Chen mengambil yang rusak dengan empat kata, jadi spirit liquid volume, di atasnya. Bingung? Dia membuka halaman pertama, tapi masih merasa bingung. Halaman pertama mencatat beberapa metode untuk memurnikan cairan roh Giok. Bisakah ini dijual di Treasure's Pavilion? Sebagai hal yang sangat diperlukan dalam kultivasi sehari-hari untuk murid dari sekte Heng Yue, cairan roh diok tidak hanya mencakup energi roh tetapi juga berfungsi sebagai mata uang, seperti halnya batu roh. Tapi cairan itu telah dimonopoli oleh sekte tersebut. Menurut pendapat Ye Chen, metode penyempurnaan tidak akan diajarkan kepada orang yang tidak relevan. Sekarang buku yang menginstruksikan cara memurnikan cairan itu ada di depan matanya. Apakah para master tidak takut bahwa beberapa murid akan mempelajari metode ini secara diam-diam? Menggosok kepalanya, Ye Chen terkejut saat melihat harganya. Itu tidak nyata, betapa berharganya metode pemurnian itu. Tapi volumenya dijual dengan harga 20 batu roh. Ketika Ye Chen menatap volume kuno, dia secara alami menganggapnya palsu. Di luar pavilion, Pang Dahei memutar tubuh kekarnya dan berjalan masuk. Ketika Pang melihat Ye Chen terpesona dengan volume di tangannya, dia bertanya, Nak, apakah kamu tertarik dengan volume tentang cairan roh giok? Ye Chen sadar, menggaruk kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, Tetua Sekte, apakah volume ini ditandai dengan harga yang salah? Mustahil. Apakah volume tentang metode penyempurnaan cairan roh giok bernilai 20 batu roh? Itu sangat berharga, tetapi tidak berguna bagi pembudidaya biasa. Mengapa? Ketika datang untuk memurnikan cairan roh giok, api yang dibiarkan oleh langit atau bumi diperlukan, setidaknya api bumi membutuhkannya. Penggarap biasa tidak memiliki api tanah, jadi volumenya tidak berguna bagi mereka. Mencungkil telinganya, Pang Dahai melanjutkan, di sekte Heng Yue, hanya ada satu api bumi yang disegel di Paviliun Inti Roh yang dipimpin oleh Su Fu. Dia sangat menghargai api dan Paviliun Inti Roh menghasilkan lebih banyak uang daripada Paviliun harta karun saya. Api bumi, saat matanya berkilau, Ye Chen berbisik, bisakah api yang sebenarnya digunakan dalam penyempurnaan? 35. Mendengar pertanyaan Ye Chen, Pang Dahai berputar dan menatap Ye Chen dengan mata berbinar seolah menatap orang idiot. Ye Chen memahami arti tatapan Pang Dahai. Terkikik, dia menggosok kepalanya dan menganggap pertanyaan yang dia ajukan itu bodoh. Api bumi dan api sejati semuanya dibiarkan oleh langit dan bumi, tetapi api sejati lebih unggul. Api bumi bisa memurnikan cairan roh Giok, apalagi api sejati yang lebih kuat. Sekte tua, saya akan mengambil volume ini tentang penyempurnaan cairan roh Giok. Mempercayai volume kedadanya, Ye Chen mengeluarkan 20 batu roh. Baiklah, kau pergi saja berbelanja. Jangan mencuri barang. Pang dahai pergi setelah menerima batu roh. Bersemangat, Ye Chen memenuhi syarat untuk memurnikan cairan roh Giok karena api sejati yang dia miliki. Dia pasti bisa memurnikan cairan begitu dia memahami metode penyempurnaan. Dalam sekejap, sepertinya dia melihat banyak botol cairan roh Giok bergoyang di depan matanya. Merasa cukup baik, Ye Chen ingin berputar saat api sejati di tubuhnya bergetar. Harta karun muncul. Gagasan itu muncul di kepala Ye Chen secara intuitif. Api sejati juga bergetar saat dia menemukan pedang Tian Kue di paviliun peralatan roh. Setelah Ye Chen mengklaim kepemilikan pedangnya, dia memperoleh keterampilan rahasia membakar langit. Setelah itu, dia mengira bahwa api sejati yang misterius itu mampu mengidentifikasi harta karun. Gadget yang dianggap tinggi oleh api sejati pasti luar biasa. Mengetuk perutnya, Ye Chen menjentikkan pandangannya ke setiap item yang ditampilkan di rak, dan sampai dia melihat labu botol emas ungu, api yang sebenarnya berkedip tajam. Tidak diragukan lagi, itu adalah kamu. Ye Chen melangkah ke labu botol emas ungu dan mengambilnya setelah dia memutuskan untuk membeli labu botol. Tidak ada yang istimewa, labu botol emas ungu itu sebesar telapak tangan orang dewasa, dengan mantra yang mendalam tertulis di atasnya. Tapi Ye Chen tahu bahwa harta yang sebenarnya tidak bisa dinilai dari penampilannya. Pedang Tian Kuenya juga tampak biasa. Tanpa diduga, itu adalah pedang yang berat dan berisi keterampilan rahasia yang kuat dari langit yang terbakar. Busur. Ye Chen menarik sumbat labu dan melihat ke dalam labu botol dengan satu mata tertutup. Yang mengejutkan, bagian dalamnya luas dan bisa menampung selusin toples air. Melihat sekilas api yang sebenarnya berkelap-kelip di lautan ramuannya, Ye Chen bertanya, kamu memilih labu botol karena volumenya yang sangat besar. Tembakan yang sebenarnya bergetar seolah mengerti pertanyaan Ye Chen. Aku percaya pilihanmu. Ye Chen menatap harga yang tertera di bawah labu botol, dan menggerakkan bibirnya. Ya ampun, harganya 1.300 batu roh. Saya tidak mampu meskipun menghabiskan semua kekayaan saya. Saat api yang sebenarnya terus bergetar, Ye Chen menghela nafas. Nak, kamu mau labu botol ini? Pang Dahai mengintai dan tiba-tiba muncul di belakang Ye Chen tanpa membuat suara, yang membuatnya takut. Ye Chen terkekeh dan menggaruk kepalanya, sesepuh sekte Pang, bisakah kamu menjual labu botol kecil ini kepadaku dengan harga lebih murah? Tidak, labu botol emas umu itu luas di dalamnya. Ini sangat murah dengan 1300 batu roh. Petik 2. Begitulah, Ye Chen menjawab dengan menyesal. Ketika Pang Dahai menyadari kecanggungan Ye Chen, dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan bertanya, berapa banyak batu roh yang kamu miliki? 1100. Harganya kurang 200. Apakah Anda memiliki barang lain senilai 200 batu roh? Ye Chen terbatuk, mendekati Pang Dahai dan mengeluarkan botol hitam kecil dari tas penyimpanannya. Apa itu? Mengambil botol hitam itu, Pang Dahai mencabut sumbatnya dan mencium bau di sebelah leher botol. Pang Dahai langsung tersedak dan bergegas memblokir sumbat botol. Wah, di dalamnya ada pelet beracun. Terbatuk-batuk, Pang Dahai membentak, dari mana kamu mendapatkan barang-barang itu? Aku mengambilnya secara kebetulan. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya. Botol hitam kecil itu dari lelaki tua bengkok. Dia tidak punya apa-apa lagi dan hanya sebotol pelet haus darah yang bisa disajikan sebagai 200 batu roh Mengambilnya. Apakah kau berbohong padaku? 36. Aku hanya punya sebotol pelet haus darah ini. Ye Chen mengangkat tangannya dengan sikap tak berdaya. Tetua sekte dapat mengambilnya jika menurutmu itu bernilai 200 batu roh Nak, berhenti menjadi buruk. Jalan yang benar, menyelipkan botol hitam kecil ke dadanya, Pang Dahai menguliah Ye Chen dengan sikap munafik. Pelet haus darah terlalu beracun. Saya akan menyimpannya. Anda bisa mengambil labu botol emas ungu. Petik dua. Mendengar jawaban Pang, Ye Chen menahan diri tetapi masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya. Dia berbicara pada dirinya sendiri bahwa Pang Dahai menginginkan pelet tetapi berpura-pura berperilaku sangat bermoral seolah-olah menderita kerugian besar. Ye Chen mengeluarkan 1.100 batu roh meskipun dia mengutuk Pang Dahai secara diam-diam. Labu botol emas ungu adalah milikmu. Terima kasih, tetua sekte. Ye Chen memasukkan labu botol emas ungu ke dadanya dan menyelinap keluar dari pavilion harta karun, takut Pang Dahai akan mengingkari kata-katanya dan merampok labu botol itu. Pang Dahai mengeluarkan botol hitam kecil setelah Ye Chen pergi. Pelet haus darah dari istana haus darah. Aku menghasilkan banyak uang kali ini. Memegang botol hitam kecil di tangan, Pang Dahai tertawa kecil. Ye Chen duduk dalam posisi lotus dan mengeluarkan labu botol emas ungu setelah kembali ke puncak bukit kecil. Saat dia mengiris jarinya dengan belati, setetes darah jatuh ke labu botol dan segera terserap olehnya. Namun, keterampilan rahasia yang dirindukan Ye Chen tidak ada di labu botol, yang membuatnya kecewa. 1.300 batu roh. Dengan labu botol di tangannya, Ye Chen mendecakkan lidahnya dan merasa sakit hati memikirkan batu roh yang dihabiskan. Aku berencana untuk membeli beberapa botol cairan roh, tetapi menyisihkan semua kekayaanku untukmu. Sayang. Melambaikan kepalanya, Ye Chen memasukkan labu botol kecil ke dalam tas penyimpanan. Tapi dia tidak menyadari bahwa secercah cahaya ungu menyala saat dia memasukkan labu botol ke dalam tas. Ye Chen mengeluarkan volume kuno dan mulai membaca dengan hati-hati. Perbaikan inti adalah hal baru baginya. Butuh sembilan jam bagi Ye Chen untuk mempelajari esensi dari volume kuno. Dia tidak meletakkannya sampai metode penyempurnaan terukir di benaknya. Proses pemurniannya tidak rumit, tetapi selusin herbal spiritual dibutuhkan sebagai bahannya. Yang membuat Ye Chen lega, ramuan itu tidak sulit ditemukan. Sekarang, matahari terbenam. Menatap ke langit, Ye Chen berbalik, melompat tinggi dan berjalan menuju pegunungan di belakang Sekte Heng Yue. Dibandingkan dengan energi vital di antara pegunungan roh, energi roh di sini tidak kental. Tapi itu masih tempat yang bagus untuk menanam tumbuhan spiritual. Banyak murid dari Sekte Heng Yue selalu datang ke sini untuk memetik rumput spiritual. Ye Chen mencari ramuan spiritual yang dibutuhkan di tengah semak-semak yang tumbuh lebat dan bunga-bunga yang bermekaran sesuai dengan instruksi yang tercatat dalam buku kuno. Setelah satu jam, semua tumbuhan roh yang membutuhkan dikumpulkan olehnya. Ye Chen memeriksa semua tumbuhan dan berkata, hanya bunga magnolia salju yang tersisa. Bunga magnolia salju itu langka, mungkin tidak tumbuh di sini. Sambil menggerutu, Ye Chen melompat ke semak-semak. Betapa beruntungnya Ye Chen, dia segera menemukan bunga magnolia salju. Dengan energi roh berputar, bunga itu hangat di alam dan seputih salju. Orang-orang merasa sejuk saat menyentuhnya. Ye Chen tidak meninggalkan semak-semak setelah mendapatkan satu bunga. Ini adalah pertama kalinya dia memurnikan cairan roh Giok dan dia kebanyakan akan gagal. Jadi sebaiknya Ye Chen menyiapkan lebih banyak bunga Magnolia Salju. Dalam waktu singkat, dia menemukan yang kedua. Saya beruntung. Tertawa, Ye Chen melompat ke atas batu dan memetik bunga itu. Saat kakinya menyentuh tanah, dia mendengar suara yang tidak setuju. Aku melihat bunga magnolia salju terlebih dahulu, suara itu dengan nada ringan dan dingin. Bayangan anggun keluar dari bunga dan seindah bunga teratai di bawah sinar bulan. Orang itu adalah Susinyu dari puncak Renyang, bukan 37. Kita bertemu lagi, Susinyu berkata dengan kasar dengan wajah cemberut. Kakak senior Su, kita bertemu lagi. Kebetulan sekali, sambil tersenyum, Ye Chen menyodorkan bunga magnolia salju di dadanya. Akulah yang pertama kali melihat bunga itu. Serahkan padaku. Itu tidak masuk akal. Kamu melihatnya lebih dulu, tetapi aku mengambilnya lebih dulu darimu. Kamu, ekspresi dingin menyapu wajah cantik Su Sinyu setelah dia marah oleh Ye Chen. Sebagai murid terakhir dari master utama puncak renyang, dia biasa menikmati sanjungan, tetapi mengalami beberapa kemunduran saat menghadapi Ye Chen. Betapa tak tertahankannya itu. Kakak senior Su, sampai jumpa lagi. Ye Chen mengambil langkah dan terus mencari bunga magnolia salju lainnya. Tinggalkan bunga itu. Saat suara dingin datang, Su Sinyu mengangkat tangannya dengan cahaya putih berputar di sekitarnya dan cenderung mengenai Ye Chen. Mengerutkan alisnya, Ye Chen berputar dan meninju. Setelah beberapa saat, Su Sinyu dirugikan. Dia melangkah mundur dan wajahnya menjadi gelap. Kakak senior Su, apakah kamu perlu bertarung melawanku untuk ramuan? Ye Chen bertanya dengan nada yang dalam. Kamu berbicara dengan sangat percaya diri sambil merampok ramuan spiritual orang lain. Berteriak, Su Sinyu bergerak dengan tangkas dengan jari-jari kakinya menyentuh tanah. Pedang energi terbang keluar dari lengan bajunya dan dia sudah memegangnya. Nyanyian angin. Saat Susinyu berteriak, pedang energi bergetar dengan cahaya spiritual berpusat di sekitarnya. Pedang tajam menembus udara dengan suara angin. Dalam kondisi ini, wajah Ye Chen menjadi pucat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Susinyu menerapkan keterampilan Suan dan setiap gerakan dapat menyebabkan kematiannya. Ye Chen yakin bahwa jika dia tidak bertahan, hatinya akan ditembus oleh pedang energinya. Ye Chen menghunus pedang Tianque saat pedang energi Susinyu melesat ke arahnya. Bang! Saat kedua pedang bertabrakan, pedang Tian Kue berdengung. Saat Tian Kue berjabat tangan, Ye Chen melangkah mundur. Meskipun dia bertahan melawan nyanyian angin Susinyu, bila angin tersebar di udara, memotong jubah Ye Chen, mengiris wajahnya dan meninggalkan garis keturunan. Sulit bagimu untuk mencapai tujuan besar jika kamu berkonsentrasi pada cara membunuh orang lain. Mengacungkan pedang energi lagi, Susinyu memiliki keunggulan kompetitif. Bila angin setengah bulan miliknya mengiris langit. Kamu ingin membunuh murid dari sekte yang sama untuk ramuan spiritual. Orang yang berkonsentrasi membunuh orang lain adalah kamu atau aku. Kesal? Ye Chen merasakan niatnya untuk membunuhnya dari pedang energinya. Betapa munafiknya pembunuh Su Xin Ye Chen berjalan maju dengan berderak, mentransfusikan energi vitalnya ke Tian Kue Suot dan mengayunkan pedang secara horizontal. Bang! Kekuatan yang dihasilkan dalam tabrakan dua pedang mendorong keduanya mundur. Ye Chen diuntungkan dan memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Su Xinyu. Tapi angin kencang menderu dan menerjangnya saat dia mengambil satu langkah. Tahap inti manusia, mata Ye Chen berkilat dingin. Dia bergegas untuk menghadapi saingannya dan segera melemparkan tinjunya. Pria itu bersembunyi di kegelapan meninju terlalu cepat. Ye Chen sedang terburu-buru dan tidak mengumpulkan semua energi vitalnya. Dia diserang dan terhuyung ke belakang. Betapa beraninya kamu! Kamu berani membunuh murid puncak renyang. Saat suara datang ke telinga Ye Chen perlahan, kilatan putih berkedip semak semak dengan cepat, tiba di depan Ye Chen dan memukul Ye Chen dengan telapak tangan. Ye Chen mengangkat pedang Tian Kue ke depan untuk melindungi dirinya sendiri dalam kebingungan. Bang! pria itu memukul pedang Tian Kue. Pedang bergetar dan Ye Chen mundur karena kekuatan yang sangat besar. Sebelum dia memantapkan dirinya, telapak tangan lain jatuh di dadanya. 38. Semuanya terjadi dalam waktu singkat. Mengingat kemampuan bertarungnya, Ye Chen memiliki sedikit waktu untuk bereaksi. Saingannya berada di tahap inti manusia, dengan basis kultivasi yang kuat. Selain itu, dia menyergap Ye Chen, akibatnya tidak ada ruang bagi Ye Chen untuk melakukan serangan balik. Engah! Ye Chen memuntahkan darah setelah memantapkan dirinya, tetapi meluncur dan hampir jatuh. Sekarang dia melihat orang yang datang dengan jelas. Itu adalah seorang pria muda dan gagah berjubah putih dan berperilaku lembut dan santun, tetapi senyumnya yang mengejek membuat orang jijik. Kakak laki-laki Ki -laki Hao, Sun Si Yue tersenyum manis sekaligus dan kekaguman terpancar di matanya. Saudari Junior Su, apakah kamu baik-baik saja? Senyum hangat terlihat di wajah Ki Hao, tapi itu sok. Aku baik-baik saja. Dipedulikan oleh kekasihnya, Su Sinyu tersenyum malu-malu, berputar untuk melihat Ye Chen dan berkata dengan dingin, kakak laki-laki, dia adalah Ye Chen. Oh. Ki Hao menjentikan tatapan ingin tahu pada Ye Chen, kamu adalah murid magang baru. Meskipun basis kultivasi Anda pada tahap inti manusia, Anda menyerang saya secara diam-diam. Ye Chen mencibir, tapi api amarah menyala di dalam hatinya. Ki Hao mengolok-olok Ye Chen, jangan mengira kamu adalah murid nomor satu di dunia setelah mengalahkan Shaolong. Di mataku, kamu sangat lemah bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Puncak renyang mengundang Anda, tetapi Anda gagal menghargai kebaikannya. Petik dua. Hari ini kamu menyergapku, suatu hari aku akan mendapatkannya kembali. Ingat, aku menunggu pembalasanmu. Ki Hao mencemooh Ye Chen. Dia berbalik, berlari ke Su Sinyu seolah terbang, mengambil satu bunga magnolia salju dan menyerahkannya dengan lembut. Saudari Su, bunga itu untukmu. Terima kasih. Susinyu memerah dan tersenyum malu-malu. Ayo kembali ke puncak renyang. Baiklah. Keduanya meninggalkan leher dan leher, meninggalkan Ye Chen terhuyung-huyung di belakang. Saya akan selalu ingat apa yang terjadi hari ini. Kamu tunggu saja aku. Ye Chen menyeka darah di sudut mulutnya, saat matanya berkilat dingin. Dia tidak pergi dari sana, tetapi mencari tempat berlindung untuk menyembuhkan dirinya sendiri secara diam-diam. Ye Chen pulih dalam waktu kurang dari setengah hari dan terus mencari bunga magnolia salju. Dia membutuhkan bunga untuk memurnikan cairan roh Giok, yang dapat mengisi bidang ramuannya dan membantunya membuat terobosan dalam waktu singkat. Ye Chen tidak meninggalkan pegunungan di belakang Sekte sampai subuh. Dia menemukan sembilan bunga Magnolia Salju setelah bekerja keras selama sembilan jam. Bunga-bunga itu cukup baginya untuk menghasilkan cairan roh. Dia kembali ke puncak bukit kecil lagi. Setelah menenangkan dan memadatkan kinya, nya Ye Chen memanggil api aslinya, mengendalikannya dengan keterampilan pertahanan Ki dan membentuknya menjadi kompor dengan nyala api di dalamnya. Setelah itu, dia membalik bumbu ke dalam kompor satu demi satu. Saat nyala api yang sebenarnya bergetar, ramuan itu terbakar menjadi abu begitu mereka dilemparkan ke dalam kompor. Apakah api merajalela? Ye Chen terus menahan api yang sebenarnya dengan mantap. Saat selusin ramuan spiritual dilemparkan ke dalam kompor dan layu dengan cepat, tetesan cairan dalam berbagai warna diekstraksi. Itu adalah proses yang lambat. Sangat terkonsentrasi, Ye Chen berpikiran jernih dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Meskipun dia gagal beberapa kali, Ye Chen juga menemukan kunci penyempurnaan. Dengan abu ramuan spiritual yang terus berkemas di tanah, Ye Chen menjadi semakin mahir dalam mengendalikan api yang sebenarnya. Dia tidak tahu jam berapa puncak bukit diliputi aroma obat. Sudah selesai. Saat Ye Chen berteriak, beberapa cairan roh terbang keluar dari kompor dan dia mengisinya dengan botol batu giok. 39. Menghembuskan udara keruh, Ye Chen memegang tiga botol cairan roh giok dan menyerap aroma obat yang kental dari botol dengan rakus. Usaha saya dihargai. Ye Chen beristirahat sambil menyeka keringatnya dan mencium aroma obat dan segar kembali setelah beberapa saat. Aku ingin tahu bagaimana efeknya. Ye Chen menggerutu dan meneguk satu botol cairan roh Giok. Tiba-tiba, dia direvitalisasi. Cairan roh Giok menenangkan ketegangan dan memelihara organ-organnya. Energi vitalnya yang murni mendorongnya setelah dia mengonsumsi banyak energi spiritual sambil memurnikan cairan roh. Ye Chen merasa seolah mata air mengalir di sepanjang meridiannya. Eh! Gembira dan bingung, Ye Chen menyentuh batas tingkat kedua tahap kondensasi ki berkat meminum cairan roh terus-menerus. Dia terus minum. Ye Chen meminum dua botol yang tersisa. Sekarang, api emas menyembur keluar. Jika dilihat dari jauh, api kemasan membakar tubuh Ye Chen, dan rambut hitam panjangnya berkibar tanpa tertiup angin. Pusaran air energi spiritual yang sangat besar terbentuk berputar di sekitar Ye Chen, yang menyerap energi vital antara langit dan bumi seperti lubang hitam. BAM! Mendengar suara seperti itu di suatu tempat, Ye Chen tidak tahu jam berapa sekarang. Saya maju. Saat Ye Chen berteriak, dia mengangkat basis kultivasinya dari tingkat pertama ke tingkat kedua tahap kondensasi Qi. Tubuhnya banyak berubah, laut eliksir melebar banyak, energi vital meningkat dan semakin dimurnikan. Garis meridian dan tulangnya berubah menjadi garis emas yang lebih ulet dan diwarnai. Kecuali itu, Ye Chen juga menemukan bahwa tinjunya mengandung energi yang melimpah dan yakin bahwa dia bisa memukul sapi sampai mati dalam satu pukulan. Hah. Dia menghembuskan udara keruh dan perlahan membuka matanya. Retakan! Retakan! Dia menggeliat tubuhnya yang kaku dan mendengar suara benturan tulangnya, merasa nyaman. Sangat baik, Ye Chen tidak bisa menahan sorakan. Namun, yang paling membuatnya bersemangat jauh dari itu. Energi spiritual yang tercakup dalam cairan roh giok yang dimurnikan olehnya jauh lebih kuat daripada yang disediakan oleh sekte tersebut. Cairan roh giok yang dimurnikan oleh api sejati lebih unggul dari yang dihasilkan oleh api bumi. Dia menemukan cara untuk menghasilkan uang secara instan. Dengan metode api dan penyempurnaan yang sebenarnya, Ye Chen dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas penyempurnaannya secara dramatis suatu hari nanti. Cairan Roh Giyok tidak hanya dapat mengisi lautan ramuannya yang sangat besar dan meningkatkan kultivasinya, tetapi juga ditukar dengan barang-barang yang lebih berguna. Menekan kegembiraannya, Ye Chen bekerja lebih keras. Dia memanggil api aslinya, mengumpulkan dan mengubahnya menjadi kompor, dan memasukkan ramuan spiritual ke dalamnya. Mengikuti contoh sukses sebelumnya, Ye Chen menjadi semakin terampil dalam mengendalikan nyala api yang sebenarnya. Akibatnya, energi spiritual dari cairan roh giok terus memurnikan selama ini. Dia berhenti memurnikan sampai malam tiba. Ye Chen harus berhenti karena ramuan spiritual habis, lebih tepatnya, bunga magnolia salju kehabisan stok. Semua ramuan spiritual dapat ditemukan dengan mudah di gunung di belakang sekte, kecuali bunga magnolia salju. Setelah lama mencari kemarin, Ye Chen memetik banyak ramuan spiritual, di antaranya hanya ada sembilan bunga magnolia salju. Saya perlu mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak bunga magnolia salju. Sementara Ye Chen mengelus dagunya, pavilion harta karun muncul di benaknya. Tidak sulit menemukan bunga magnolia salju di pavilion harta karun, tempat dengan banyak koleksi langka. Tapi batu rohku, Ye Chen menggerutu, melihat tas penyimpanannya dan terbatuk. 40. Dia menghabiskan semua batu rohnya untuk membeli labu botol emas ungu. Menggaruk telinga dan dagunya karena malu, Ye Chen terlalu miskin untuk membeli bunga magnolia salju. Bagaimana saya bisa menghasilkan uang? Ragu-ragu, dia menggosok kepalanya dan merasa sulit mencapai tujuan apapun tanpa batu roh. Ye Chen, mari berduel besok di podium angin dan awan. Sebuah suara datang ke puncak bukit saat Ye Chen sedang merenung. Ketika dia mendengar pesan itu, matanya berbinar. Aku bisa menghasilkan uang kali ini. Menggosok kedua tangannya, Ye Chen menatap puncak Tianyang yang megah. Dia menilai penantangnya adalah Wei yang dari puncak Tianyang. Ye Chen menolak tawaran puncak Tianyang, dikatakan dia mempermalukan puncak Tianyang. Tuan utamanya, Zhong Lao Dao bukanlah balas dendam yang baik seperti Ge Hong. Tapi Ye Chen tidak memberikan wajah puncak Tianyang. Jika dia tidak memberi pelajaran pada Ye Chen, bagaimana dia bisa mengatur kekuatan dan prestise Tianyang Peak? Tapi Ye Chen tidak terlalu peduli saat ini. Yang dia fokuskan adalah bagaimana menghasilkan uang. Dia tidak keberatan bertarung di win dan cloud podium lagi selama dia bisa mendapatkan uang. Segera fajar! Banyak murid dari sekolah luar-keluar sebelum matahari terbit. Tadi malam, Wei yang akan menantang Ye Chen terdengar di mana-mana. Semua murid yang penasaran berkumpul di bawah podium pagi-pagi sekali. Menurutmu apakah Ye Chen bisa menang atau tidak kali ini? Semua orang membicarakan tentang duel sebelum Ye Chen dan Wei yang datang. Saya kira Ye Chen memiliki peluang tipis untuk menang kali ini. Sebagai seorang kultivator di puncak tahap kondensasi ki tingkat keenam, Wei yang melampaui Zhao Long di seluruh tahap. Tapi kesenjangannya luar biasa. Petik dua. Kurasa Ye Chen akan menang. Saya kira tidak demikian. Apa kau lupa keahlian Wei Yang? Energi vital es. Saat menyebutkan keterampilan Wei Yang, semua murid gemetar. Lihat, Wei Yang akan datang. Saat pengingat itu pergi, semua penonton mengarahkan pandangan mereka ke satu arah. Di sana, para murid berjalan menuju Wei Yang yang berjubah putih. Dia menikmati prestise dan mendengar sanjungan sepanjang jalan. Dia cukup puas diri melihat penampilan menakutkan orang lain. Wei yang berpura-pura acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, dan langsung menaiki podium angin dan awan dengan kedua tangan di punggungnya. Berdiri diam, dia menyipitkan mata pada orang lain dengan arogan. Ye Chen akan datang. Kedatangannya menimbulkan kehebohan di antara para penonton. Kerumunan memberi jalan ke Ye Chen diam-diam. Dia berjalan dengan kecepatan yang kuat dan stabil, memanggul pedang tiang kuenya yang lebih dari 200 jin. Celepuk. Banyak murid menelan sesuap budak ketika melihat pedang Tian Kue yang berat, mengingat bahwa Zhao Long dipukul oleh pedang dan berlutut di tanah beberapa hari yang lalu. Jika ada murid biasa yang terkena itu, dia pasti sudah mati. Pagi semuanya, melambaikan tangannya, Ye Chen menyapa orang lain dan naik ke podium. Saat ini, Wei Yang, yang berdiri di podium angin dan awan, membuka matanya. Ye Chen, kamu menolak tawaran puncak Tian Yang. Berani sekali kamu, Wei Yang mencela Ye Chen seolah memadamkan api arogannya. Ye Chen mengedutkan alisnya dan menjawab, kakak senior Wei, kata-katamu tidak masuk akal. Peraturan Sekte Heng Yue tidak mengharuskan saya bergabung dengan Puncak Tianyang. Ini adalah pilihan saya untuk bergabung dengan sekolah Anda atau tidak. Jika saya menolak undangan Puncak Tianyang, apakah saya melanggar peraturan?